Selamat dari semua. Salamat. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Walaupun mendung, tapi puji Tuhan kita bisa berkati di pada malam hari ini. Baik, mari sebelum kita memulai KTB kita membahas materi Firman Tuhan, kita bernyanyi dulu. Kita bernyanyi puji Tuhan. Kami memuji kebesaran hikayat. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, aja. Kami puji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Dari pagi, siang, sore, bahkan malam hari ini. Engkau terus memberkati kami. Sampai pada malam hari ini, kami boleh berjumpa dengan anak-anak Tuhan, adik-adik kami. Boleh bersama-sama, berkTB, Boleh sharing bersama. Boleh belajar bersama dari firman Tuhan. Untuk itu Tuhan kami undang sehingga. Firman Tuhan benar-benar kami mengerti Engkau hadir berkarya dalam kehidupan kami pada malam ini Dalam proses KTB kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Baik Kalau kakak lihat dari wajah-wajah adik semua Semuanya suka cerita Kan gitu? tapi tanya kan. dulu si Iyo apa kabar yo? Uh, Baik kak Baik Sejauh ya. ini baik Kulianya. Bagus dan serenca aja kak desa. Apa kabar? Membar, ya. Ya. Oke, Mitra, apa kabar? Puji Tuhan, baiklah, baik, baiklah. Kaya, hari ini Nah ini yang paling senyum-senyum. <gak> lihat. Tapi apa kabar? Puji Tuhan luar biasa, Kak. Oke, luar biasa ya. Puji Tuhan hari ini kita boleh berkumpul. Materi kita pada malam hari ini Aku dan duniaku. Kita baca dulu firman Tuhan ya. Kakak baca dari kisah para rasul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 kisah rasul 11 ayat 26 ya ayat 26 dapat ya dapat ya kakak baca demikian firman Tuhan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen ya, sekali lagi shalom shalom puji nama Tuhan Adik-adik semua ada lagu berkata demikian syair Dunia ini panggung sandiwara demikian ya. Dunia ini semuanya ada perubahan. Kalau dulu itu dikatakan era ya tradisional, jadul kita bilang zaman maholak. Sekarang itu sudah semua digital. Dia ya kan masa terus berubah, dunia terus berubah. Ada plus minusnya ya. Apapun dibilang dulu itu semangat gotong royongnya luar biasa bertemu itu ya serasa seperti saudara sekarang kita pasti terus dengan gadget kita kan gitu kadang juga persekutuan itu ya uh, sepertinya sudah tertikis gitu ada plus minusnya inilah sekarang dunia kita kalau dibilang zaman 4.0, titik kosong itulah zaman sekarang yang serba instan, ya, kan, serba cepat apapun bisa semuanya ya Sampai sampai ke kebelahan manapun sampai berita Demikian sekarang dunia kita Makanya materi KTB kita Malam ini aku dan duniaku Tetapi yang mau kakak katakan bahwa Setiap masa, setiap zaman ada tantangannya Jadi dalam tantangan itu Bagaimana kita memposisikan diri kita Dalam dunia kita Bisa kita menjadi berkat Maka itu kita mau belajar dari Kehidupan jemaat Antioquia nah, ya kan Jemaat Antioquia Yang dikatakan jemaat pertama Jemaat mula-mula Jadi adik-adik boleh ketahui bahwa Jemaat mula-mula ini terbentuk Setelah Yesus naik ke surga Nah selain naik ke surga 40 hari dan 50 hari Itu hari raya Pentakosta, Taruh turun turun situ Petrus berhutbah luar biasa berapi-api dia berkhotbah dan sampai 3000 jiwa memberi diri dibaptis mendengar khotbah Petrus pada masa itu pada masa Pentakosta jadi terbentuk jemaat Antiokhia dari 3000 jemaat yang mendengar khotbah Petrus itulah disebut jemaat mula-mula nah, itu maka terbentuk jemaat mula-mula dari khotbah Petrus yang memberi diri ketika ha Roh Kudus turun menaungi mereka jadi seorang teolog William Barclay katakan Karakter jemaat mula-mula itu seperti yang kakak baca tadi, jemaat itu mau belajar. Nah, ini kelebihannya, jemaat itu mau bersekutu, jemaat itu mau berdoa senantiasa, jemaat itu juga mau menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Apalagi orang yang lebih tua, jemaat itu juga mau berbagi, ya, jemaat itu terus dia mempunyai persekutuan menyembah Tuhan bersama-sama bersuka cita bahkan ketika dia katanya punya sebidang tanah dikasihnya penjualan hasil jual tanah itu kepada rasul dibagi-bagikannya masa sekarang ada itu? sekarang tidak ada ya kan itulah luar biasanya jemaat mula-mula pada masa itu nah yang mau kakak katakan dalam era dunia yang berubah sekarang era digital Mari isi dunia kita menjadi berkat Menunjukkan bahwa adik-adik semua sudah Dinaungi roh kudus seperti zaman mula mula Amin, Amin. Ya, kan? Gitu kita Zaman boleh berubah Dunia boleh berubah Tapi kita nampak bahwa kita sudah Dinaungi roh kudus seperti jemaat mula mula Ada karakter yang tadi sama kita Apa yang boleh kita lakukan Ya, Sekarang zaman begitu canggih Serba online Mau terus kita belajar Lalu media-media digital sekarang bersekutu, saling mendoakan, menunjukkan rasa hormat saya hengo video call kepada nenek kita, ya kan, kepada bapak kalau kita merantau, berbagi, bersaksi, bisa kita pakai media digital sekarang, membangun iman teman-teman kita melalui media digital bisa, sehingga apa karakter jemaat mula-mula. Ada sama adik-adik semua, ada sama kakak, walaupun dunianya sekarang seperti ini, media digital. Tambah lagi ya, pandemi COVID-19, puji Tuhan sudah mulai menurun, tapi itu masih zamannya, kita harus pakai media digital. Jadi kesempatan baik kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan menjadi berkat. Nah, ini e, beberapa hal yang boleh kakak sampaikan dari topik aku dan duniaku, materi KTB kita pada malam ini. Oke, okay. ada tanggapan boleh? Silakan. Okay, jadi ya. mau nanggapi kak. Berarti zaman sekarang ini, zaman mula-mula itu, itu menggambarkan tentang identitas orang Kristen sebenarnya. Benar, benar. Ya. Berarti identitas orang Kristen itu tidak boleh lepas dari bersekutu, melayani, berdoa. Intinya dia membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi kalau di zaman digital sekarang ini, cara salah satu caranya lagi dengan memanfaatkan video online yang ada oke okay. berarti handphone kita juga bisa untuk memberitakan firman benar oh berarti kita walaupun di zaman era digital ini berarti kita tidak boleh melupakan identitas kita sebagai orang Kristen tetap, tetap kita menggunakan media sosial yang ada untuk memuliakan nama Tuhan dengan cara apapun itu oke okay, kak, terima kasih oke okay, aku setuju kali dengan tanggapan dari Halo. Dek ya. Iya, ada pertanyaan dulu. Sebentar materi kita. Iya, kak. Jadi bagaimana kehidupan gambaran gambaran kehidupan jemaat Antioquia. jemaat Antioquia. Situ mula-mula disebut Kristen. telah dikatakan jemaat mula-mula. Seperti kakak katakan tadi, ada delapan karakteristik kata William Barclay. Juga dituangkan dalam bacaan kita kisah Rasul tadi kan. Mereka terus bersekutu, berdoa bersama, menyembah Tuhan, berbagi, selalu ada sukacita, ya kan menghormati orang yang lebih tua persekutuan mereka itu benar-benar tentang benar-benar bersama, mereka merasakan bahwa orang lain adalah dirinya Kam kap, aku, aku kap, kam. no sekali pada mereka nah, Inilah karakteristik uh, dalam dunia pada masa itu sekarang berubah dunianya, tapi Uh, apa namanya? plus mereka itu ya luar biasa yang mereka itu menjadi contoh bagi kita itu kakak rasa. Ya yuk. Oke, okay, baik. Atau ada dari antara kalian yang boleh bersaksi bagaimana proses kehidupan yang boleh kamu jalani dalam era digital? Mitra, boleh uh, ya uh, bujur Kak. Uh, tema kita hari ini cukup menarik ya kurasa rasa karena apa? Aku dan dunia aku ya, seperti sudah kami sampaikan juga tadi bahwa oh, dunia kita sekarang ini memang berbeda dengan jemaat mula-mula. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan uh, dunia digital sekarang ini untuk memang kita saling tetap bisa melayani, tetap mengasihi. Ya. Uh, Kesaksianku sedikit mengenai ada seorang sahabat ya karena memang tidak bisa ketemu dengan uh, kondisi yang sekarang ini. Dia butuh penghiburan, dia butuh penguatan. Tapi beruntungnya kita bisa menggunakan dunia digital ini untuk uh, berdoa bersama, gitu, untuk saling bisa menguatkan dia. Gitu. Jadi puji uh, Tuhan untuk situasi ini, situasi yang berat ini, dan kita bisa pakai ya uh, media digital selain ini untuk kemuliaan dari Tuhan dan tetap boleh berbagi. Itu. Jadi itu yang boleh kita saksikan. Baik, luar biasa kesaksiannya Ya, pasti juga si Tessa, Iyo, Devi juga punya kesaksian bagaimana menjadi berkat dalam kehidupannya seperti jemaat mula-mula Walaupun gak malam ini kamu sampaikan pasti itu sudah menjadi apa namanya kesaksian dulu dan kami imani itu Menjadi kemulian bagi nama Tuhan Baik jadi adik-adik semua dari topik yang boleh menjadi bahasan kita pada malam hari ini Kira-kira kira-kira kakak mau tanya apa yang menjadi tekadmu, dulu? Proyek ketaatan du? Setelah kamu mendengarkan kesaksian jemaat mula-mula ketika itu di dunia sekarang, apa yang bisa kamu dapatkan dan itu kamu aplikasikan, kamu jalan dalam kehidupan dulu. Coba kakak mau tanya iyo dulu. Mungkin kak, ee, jadi lebih konsisten dalam persat teduh, gitu okay. Jadi lebih terus-terusan biasanya suka bolong, bolong, mungkin sekali ini lancar lebih konsisten Kalau tesar apa? Uh, kalau aku mungkin kak. Kalau misalnya dibilang harus lepas dari media sosial, kan nggak mungkin kan? Karena kita butuh media sosial. Kan? Jadi mungkin uh, lebih menggunakannya itu untuk hal-hal yang baik. Terus tidak membagi waktunya dengan yang pas waktu Tuhan dengan waktu Kali ya, walaupun kita pakai media sosial, tapi harus. waktu kita untuk Tuhan tetap nomor satu oke okay. mantap desa kalau ultra ya uh, komitmen setelah kita berktp ini hmm? Sepertinya akan uh, membagikan ya firman Tuhan dalam setiap uh, sebisa mungkin dalam melalui media sosial yang bisa menguatkan orang lain juga dan menguatkan diri sendiri oke okay, mantap paten sekali uh, kalau nanti konsisten berdoa konsisten, konsisten berdoa, berdoa baik Konsisten berdoa, pakai media sosial dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun sibuk dengan gadget kita, tapi waktu Tuhan tetap ada, ya kan tetap konsisten. Satu juga. Nah, jadi dengan hal itu sudah kita lakukan, benar-benar kita sudah menjadi berkat di era sekarang. Dunia yang berubah, tapi kita terus menjadi berkat. Walaupun sedikit, tidak 100% seperti jemaat mula-mula, namun setidaknya setengah kita sudah seperti mereka menjadi berkat roh kudus itu tampak dalam hidup kita ya, ditambah lagi pada masa sekarang ini serba digital kita juga bisa berkat TV secara online kan gitu kan secara online pun pencatat muka seperti ini tapi kalau kita kumpul 4 5 orang apa apa tapi bisa juga kita pakai media digital Online berktb mendengarkan firman Tuhan berpa itulah canggihnya zaman dunia bisa berubah tapi cintaku kepada Tuhan tidak berubah kan ini kira-kira ya kan jadi ini menjadi komitmen kita dalam uh, berktb kita malam hari ini baik kita tutup ya dalam doa amin mari kita bersatu dalam doa terima kasih Tuhan kami sudah belajar bersama sharing firman bersaksi Bagaimana kami boleh merespon kehidupan jemaat mula-mula ketika itu Dengan zaman dunia sekarang yang sudah serba digital Kami terus mau seperti jemaat mula-mula yang menjadi berkat dalam kehidupannya Kami pakai media digital ini Tuhan menjadi sarana Kami menjadi berkat bagi orang lain untuk kemuliaan Tuhan Terima kasih Tuhan komitmen yang sudah kami utarakan Menjadi style kami lakukan, taat kami melakukannya dalam kehidupan kami Selaku kami anak-anak Tuhan Terima kasih Bapak di surga Ini doa kami, layakkan kami Selalu menjadi anak Tuhan Dan kiranya KTB kami Pada malam hari ini kemuliaan nama Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Dan bersyukur kepada Tuhan Amin